Novel yang sekarang ada di tangan saya, judulnya "Semua Ikan Di Langit". Ayah siapa? Ziki. Uh... Zesia Zelfina Zabriki. Zabriki. Kita ulangi ya sama-sama ya. Ziki. Zeski. Zesia Zeo Finna Zabriski. Nah kita apalkan Kita sekali-kali ngapalkan uh, nama ya. Zigi Zesia Zeo Finna Zabriski. Zesia Zeo Finna Zabriski. Zesia Zeo Finna Zabriski. Zesia Zeo ya. Zigi Zesia Zeo Finna Semua ikan di langit, ya. Sebelum uh, saya membeli buku ini, tentu uh, saya penasaran, ya. Pertama dengan namanya, ya. Kemudian dengan uh, prestasi dari buku ini. Ya. ya, saya bacakan biodatanya Ziki, ya. Siapa Mbak Ziki, ini Tentang penulis, Ziki. Gagal meniti karir sebagai kondektur bus, Penulis menghabiskan Masa remajanya di kolong meja Sebagai kucing Penulis tidak suka kucing Ini sudah Ya, biodatanya lucu ya Keren, keren, keren Bukan lucu Setelah menerbitkan di Tanah Lada Ya, tahun 2015 Dan Jakarta sebelum pagi Tahun 2016 Penulis tinggal bersama kecoa dan 113 cicak di kamarnya penulis tidak suka kecoa dan 113 cicak model penulisan biodata yang baru kayak gini ya kita monami Kroisan ya kita tulis di uh, deskripsi ya atau dalam kostum ubur ubur penulis tidak suka ubur ubur jadi memang kalau saya baru sempat lihat wawancaranya uh, uh, Ziki, dia memang uh, bercita-cita pernah bercita-cita menjadi seorang konduktor bus itu yang uh, yang asli ya. Tetapi uh, soal uh, masa remajanya sebagai kucing tentu ini bukan sesuatu yang kita uh, anggap harfiah ya. Novel ini karya yang bagus. Ya. Pertama, karena novel ini berbeda dengan novel-novel yang lain. Pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang berbeda itu pasti selalu bagus? Ya, belum tentu. Ya. Tetapi memang seorang sastrawan, apalagi penulis novel. Dia mesti uh, mencari atau bekerja untuk suatu kebaruan-kebaruan Tidak hanya sekedar uh, mengikuti gaya-gaya penulis lama Tetapi dapat memunculkan satu gaya yang baru Dan Ziki saya kira sudah melakukan itu ya. Dia uh, mengangkat satu tema yang mungkin cara umum ya ada tema tentang ketuhanan religius, tetapi dibungkus dengan satu kisah yang tidak pernah diduga. Anda tahu, tokoh dalam novel ini adalah e, sebuah bus, ya. bukan bis, <tuh> bus ya, sebuah bus kota. Bus Damri sebutkan sebutkan uh, nama Bus Damri jurusan mana saya lupa. Sebuah bus yang kemudian dia bus ini terbang ya ke langit diterbangkan oleh siapa coba? Diangkat oleh ikan julung-julung ya. Jadi ada oh, ratusan atau puluhan ikan julung-julung itu membawa uh, Bus Damri naik ke langit. Dan di atas bus itu ada Uh, satu sosok ya yang di disebutkan sebagai dengan nama beliau ya. tokoh utamanya adalah bus itu tidak anda bisa membayangkan so ya kalau kita menceritakan uh, dengan gaya personifikasi mungkin sudah agak biasa ya misal uh, saya menceritakan tentang sampah yang yang bisa bicara atau seorang menceritakan tentang sepatu ya dengan apa tokoh utama si sepatu itu dan naratornya adalah sepatu ini mungkin suatu yang biasa ya tapi menjadi tidak biasa ketika uh, sepatu atau <tuh> tadi barang-barang ya, yang uh, kita anggap mati ini melakukan suatu uh, hal yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Misal bus ini, ya tokoh utama dan novel ini, ini melakukan perjalanan keluar luar angkasa. trayeknya pindah keluar angkasa. Dan di luar angkasa itu uh, kemudian ketemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Uh, seperti kecoa, ya. tokonya kecoa. Sinat itu, jadi tokonya ada tiga, tepung utamanya ya, ada saya sebagai bis, ya naratornya, kemudian uh, beliau, dan uh, sinat ini ya kecoa yang uh, terusir. Ya. Ketika membaca ini, ya, saya uh, ya, terus terang agak kesulitan menangkap. Sebenarnya apa yang dia sampaikan? Memang uh, pertama saya membayangkan, oh beliau yang dimaksud beliau ini adalah uh, mungkin Tuhan ya. Tapi kemudian Tuhan mewujud dalam uh, dalam uh, apa sosok? Ya? Dalam sebuah sosok ini yang kemudian saya menjadi berpikir, saya jadi teringat dengan perjalanan Iswakmi Roadsnya. Rasulullah ya, suami, rasul itu kan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha itu kemudian Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang lain, Nabi diperlihatkan alam-alam yang lain. Nah, sama dengan bus ini, bus ini... Dia ditumpangi oleh sosok beliau ya, Terus kemudian menuju ke luar angkasa ya. Di angkasa itu kemudian bertemu dengan Sosok-sosok uh, atau bertemu dengan peristiwa-peristiwa tertentu Nah, meskipun Ya, ya novel ini memang uh, Kalau kita mau membaca menikmatinya ya, Kita mungkin bisa menikmati ya Tapi kalau oh, kita ingin mengetahui pesannya mungkin tidak cukup kita uh, hanya uh, membacanya sepintas lalu ya. tapi kita mesti merenunginya ini penampakan bukunya ya kalau penampakan bukunya keren ya sampulnya keren ada habis kemudian uh, digiring oleh ikan julung-julung yang dinaiki oleh beliau Bus ini kalau dia menangis, dia, uh, atau sedih ya, dia akan menggerakkan wiper-nya. Ya. Dan dia juga bisa membaca pikiran orang ketika ada orang lain, ya dia menyentuh uh, lantai bus ini. Nah, saya ini si beliau ini tidak pernah dia, uh, bersen, uh, kakinya itu tidak menyentuh lantai, gitu ya. Jadi sosok yang seperti apa, begitu bukan bukan seperti manusia mungkin ingin menggambarkan seperti itu ya. Bagus di dalam Ini ada berapa halaman? Ya. 259 halaman ya. Ada ilustrasi-ilustrasinya. Nah, ada galaksi gambar uh, galaksi bumi ya. Kemudian ada gambar kucing. Ada uh, gambar planet-planet. Bagus. Saya akan bacakan prolognya. Prolog peri kecil di toko sepatu. Pada suatu hari, seekor ikan julung-julung membawa saya terbang. Beliau nampaknya sangat gembira berada di toko pembuat sepatu. Beliau berkeliling dengan ikan ikannya mengitari rak-rak yang mengisi ruang kerja, si pembuat sepatu sampai pepat. Ada kotak-kotak kardus aneka ukuran yang berisi sepatu, yang kosong, yang berisi pernah pernik keperluan pembuatan sepatu. Kayu, karet, plastik, gunting, palu, benang, tali temali, alat ukur, mesin jahit, meja, kursi, bundar, benang, jarum, selimut, pensil, kertas, lampu, minyak, minyak. Di ruangan itu, bau kulitnya menyengat, bahan sepatu, juga keringat yang keluar dari tubuh pemiliknya. Paragraf pertama, ini saja uh, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa penulis novel ini begitu lincah memainkan kata-kata dan begitu kaya dengan kosakata dan begitu detail. Dan memiliki gaya penulisan yang luar biasa Begitu Bagi teman-teman yang berminat membeli novel ini Silahkan uh, bisa kunjungi di Gramedia ya, Atau di toko-toko online Terima kasih Semoga ada manfaatnya Sampai ketemu